salat 40 hari la tafutu takbiratul ihram kutibat bara'atan barang siapa yang salat 40 hari tidak terlepas takbiratul ihram tidak tertinggal imam Allahu akbar dia sudah standby Allahu akbar selama berapa hari 40 hari berarti 200 kali salat apa yang dia dapat dapat kebebasan dari neraka dan dari kemunafikan dan hal ini orang munafik tidak bisa makanya saya suruh mendorong jamaah kalau mau tahu dirinya mu'min atau munafik kira-kira gimana posisinya salat khususnya takbiratul ihram suka dijaga atau dah apa, -apa sering masbuk nah, beda yang sering masbuk beda sama orang yang datang lebih awal dan mungkin sama di sisi Allah Wallahi beda Allah maha adil